di channel aku, Saphila Apensa dan hari ini kita akan mau sesuatu yang baru konten dari sebelumnya hari ini baru pertama kali dari sebelumnya biasanya sebelumnya itu review aplikasi Quizlet dan sekarang aku mau bikin konten sesuatu yang baru yaitu kreatif jadi kreatifitas eh, apapun itu ide dari aku maupun eh, dari youtube tapi menggali ide lebih dalam dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian seperti biasa supaya ini sangat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa tahu ide-ide apa kreativitas dari aku bisa juga buat tugas sekolah juga dan bisa juga uh, di saat yang ngapa-ngapain mungkin untuk bisa uh, menambah kreativitas dan kegiatan-kegiatan yang positif so let's go nah hari ini aku udah siapin alat-alatnya yaitu kertas jadi kertasnya aku udah pikir kemudian aku sudah siapin spidol spidol ini spidol papan tulis dan spidol warna warni juga bisa nah jadi hari ini aku mau e, membuat dari huruf A sampai huruf terakhir yaitu e, dari huruf A ini bisa gambar apa aja yuk kita lihat let's go hasil gambar dari huruf A sampai huruf terakhir semoga suka ya dan ini juga cuma seru-seruan bareng loh dan juga kalau ada salah ke apalagi sampai spidolnya habis guys tetap enjoy ya guys serukan untuk bisa menambah kreativitas dan menambah kegiatan-kegiatan yang positif di tengah pandemi ini. ini juga di seluruh untuk kalangan pemuda maupun anak kecil Nah, sebelum itu, kalau kalian punya ide selanjutnya, ide kreativitas, kalian boleh komen di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian seperti biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.